Tak bisa dipungkiri kepopuleran sinetron ikatan cinta membawa pengaruh besar pada para pemainnya. Dua pemain utama sinetron tersebut Amanda Manopo dan Arya Saloka menjadi idola baru yang semua gerak-geriknya disorot netizen. Terbaru adalah adu gaya Arya Saloka dan Amanda Manopo naik moge. Dua pesinetron ini memang diketahui hobi naik motor gede alias moge. Bahkan baru-baru ini, Amanda Manopo memamerkan moge baru di di Instagram. Postingannya ini langsung menarik perhatian, sebab lawan mainnya Arya Saloka juga merupakan penggemar mode. Arya dan Amanda yang kerap berjodoh-jodohkan fans ini punya hobi yang sama. Hal ini membuat banyak orang membandingkan gaya mereka saat menunggangi moge. Tak sedikit pula yang merasa kalau outfit keduanya saat naik moge mirip. Yang pertama Arya Saloka sudah menyukai Moge Joy sebelum ia menjadi sosok pengusaha kaya raya dan romantis Aldebaran di sinetron ikatan cinta. Gaya Arya Saloka saat naik Moge ini kayak anak motor banget. Potret-potret yang naik Moge ini sudah posting di Instagram sejak 2017 lalu. Kedua tak mau kalah dengan Arya Saloka, Amanda Manopo rupanya juga punya hobi mengendarai Moge. Di video yang banyak beredar di media sosial, Amanda Manopo kerap mengendarai mobil di sekitaran lokasi syuting Ikatan Cinta. Ketiga, saat naik mobil, Arya Saloka kerap ditemani teman-temannya, sesama pendeta mobil. Kayaknya Arya Saloka juga gemar turun naik motor, seperti kebanyakan anak motor lainnya. Gaya pemeran Aldebaran ini kuhabiskan cool di antara teman-temannya. Keempat, jika Arya Saloka ditemani oleh teman-temannya saat naik Moge maka berbeda dengan Amanda Manopo. Artis cantik satu ini justru ditemani banyak orang termasuk Sekuriti. Hal ini pastinya untuk keamanan dan keselamatan Amanda Manopo selama mengendarai Moge. Saat menjalankan Moge-nya, beberapa orang terlihat mengikutinya di belakang untuk memastikan semuanya aman. Kelima Jalan Raya jadi lokasi favorit Arya Saloka menggeber motor gedenya. Ia kerap mengendarai moge miliknya di jalan raya. berkeliling dengan naik motor gede memiliki sensasi tersendiri, apalagi bagi orang yang suka motor. Potretnya yang santai dan nyaman ketika naik moge ini membuat pesona Arya Saloka kian terpancar. Tenang, walau menikahi mobil dan sudah beberapa kali mengendarainya namun pemeran angin dalam ikatan cinta ini belum sering melintasi jalan raya. Amanda Manopo lebih memilih area di sekitar lokasi syuting sebagai tempat bahan yang mengendari motor gedenya. Selain karena tidak terlalu ramai pengendara lain, lokasi tersebut juga memudahkan penjaga untuk mengawasinya. Ketujuh saat naik Moge Arya Saloka memilih memakai outfit kasual yang nyaman dipakai. Dalam beberapa kesempatan, suami putri yang ini tampak memakai kemeja kotak-kotak dan kaos. Untuk bawahannya, ia memilih memakai celana jeans panjang. Tak lupa, ia juga memakai helm. Kegelapan gaya Amanda Manopo saat naik moge juga tak berbeda jauh dengan Arya Saloka. Ia beberapa kali kedapatan hanya memakai kaos polos, walau kadang juga tampak memakai kostum yang dipakai saat syuting. Di potret terbarunya Amanda Manopo tampil dengan outfit safety review. Ia memakai jaket dan helm yang membuatnya terlihat keabis. Sama-sama suka naik motor adu jaya Arya Saloka dan Amanda Manopo tadi keren banget bukan? Siapa sangka keduanya memiliki kesukaan yang sama. Walau Arya Saloka sepertinya lebih dulu menyukai Moge dibanding Amanda Manopo. Tapi keduanya sama-sama nampak keren ketika mengendari motor gede. Pilihan outfit mereka juga tak terlalu jauh berbeda. Jadi makin banyak yang mengidolakan mereka berdua nih kayaknya.